Ada cara, cara yang sangat jelas yang tidak melibatkan orang lain dan tidak membahayakan kedua belah pihak. Tapi tentunya dengan kesepakatan. Yang pertama adalah disepakati kebolehannya, yaitu caranya dengan azal, azal dedi, dengan melarikan sperma di luar rahim. Tapi itu pun harus sesuai dengan kesepakatan seorang perempuan ya, dan seorang suami sama istri, karena ada rasa kesenangan yang mungkin yang yang dicari oleh seorang pasangan sehingga sehingga ya, seorang ya. istri. Misalnya tidak setuju ya itu harus ada diskusikan lagi dengan cara solusi yang lain atau seorang suami diskusikan maka di sini ada namanya kesepakatan kemudian yang aman juga tidak melibatkan orang lain mohon maaf ini adalah dengan uh, pelapis yang menjadikan sperma tidak bisa sampai kepada rahim oh. itu namanya ada kondom ada kondom laki-laki ada kondom perempuan jadi ini adalah kondom ini adalah tidak melibatkan orang lain nah, jadi karena tidak melibatkan orang lain tidak perlu membuka auratnya, ya kan? Jadi sendiri suami, is, suami istri. istri. Maka kemudian yang ketiga yang sangat diperkenankan juga adalah dengan cara uh, memperhatikan hari subur, ya, ya. sehingga menghindari hubungan suami istri di hari subur. Ada hari-hari yang subur. Hitungan-hitungan. Apakah -hitungan. setelah haid berapa ini? Kemudian setelah hat suci. Kemudian setelah itu berapa hari baru ketemu hari subur. Sehingga dia akan berhubungan suami istri di hari tidak tidak subur baik ini kemudian ada juga ada juga asalkan betul menurut medis adalah tidak tidak membahayakan katanya ada semacam kayak olesan yang dioleskan yang nanti punya fungsi itu akan melemahkan sperma untuk bisa terobos kepada uh, rahim sehingga kalau sudah sperma itu kena Olesan yang dioleskan di mohon maaf, kemaluan laki-laki atau perempuan setelah dimasukkan di wilayah situ, jadi sperma itu sudah kayak mematikan sperma, jadi nggak bisa menembus ke, nggak bisa membuahi. Ya, ya. Nah, kalau memang ini menurut medis tidak membahayakan, maka ini adalah Bergini. juga solusi yang karena tidak melibatkan orang lain. Intinya, bahasanya semua cara kemudian, atau pil KB tentunya ya. yang keempat, pil KB ya, pil ya. KB ini tentunya adalah di saat... Menurut petunjuk dokter tidak membahayakan kesehatannya betul, Karena memang sebab kalau kita perhatikan dari, dari pil KB ini katanya banyak mengganggu Dan bahkan kita bertanya pada seorang dokter memang memang efeknya juga baru dilihat Seorang masalah hormon, masalah ini, masalah itu jadi banyak iya, me mengganggu pil suntik gitu nah, ya Suntik dan pil itu iya, iya. Pada dasarnya kalau bukan karena masalah kesehatan yang lain dia adalah boleh Karena apa? tidak melibatkan tidak. orang tidak. lain kabir. Kalau suntik siapa yang menyuntik nanti yep, yep. dan di wilayah mana menyuntiknya. Kalau suntik kan bisa di mana saja. Yep, yep. bisa di lengan, bisa di dan perempuan sama perempuan. Nah itu adalah model-model kontrasepsi yang yang termasuk nah, kontrasepsi yang yang jelas-jelas boleh. Oh. Ya. Kemudian jika dengan itu semuanya mungkin pakai hitungan takut ya bobola nah, ini yep. dan sebagainya. Ada lagi yang tingkat kedua itu ya setengah-setengah Karena harus melibatkan orang lain Yaitu seperti apa Spiral Ayudi spiral. -e. Ya. spiral itu uh, Karena mau tidak mau Pemasangannya harus melibatkan orang lain yep, yep. Untuk melihat aurat besarnya Sangat besar kesalahannya Jika seorang wanita dipasang ayudinya oleh oleh seorang dokter laki-laki yeah, yeah. ini pertama kebodohan sang suami nggak punya cemburu kedunguan suami dan kebodohan seorang istri yang tidak mendesak ternyata menyerahkan naudzubillah ya anda sebagai seorang wanita harus punya kehormatan masa ayudi yang masang siapa seorang laki-laki na Nah untuk masang ayudi ini memang pertama lebih aman bahkan katanya lebih jaminan untuk tidak tidak terjadi kehamilan itu sangat Sangat kuat so, Apalagi iya, iya. kasus misalnya ada hubungannya dengan Dengan kesehatan fisik ya iya, iya. Kalau kesehatan fisik itu kalau pakai yang ini Pakai yang lainnya seperti Azul dan sebagainya kadang-kadang Lupa sehingga bisa menjadi Pembuahan iya, iya. Misalnya kasus wanita yang baru disesar Ataupun karena Dengan menghitung hari-hari Takut dia salah salah hitung iya, iya. Sehingga takut kehamilan maka ai memasang spiral ini adalah juga solusi Yeah, yeah. Tentunya mohon dan harus waspada para wanita jika ingin masang, kalau memang harus kasusnya memang anda bukan kasus biasa, karena kasus dari cesar takut, takut yeah, yeah. Ada -ada kehamilannya kondisi, kondisi, membahayakan, tentu. maka yang memasang pun hendaknya adalah kaum wanita. Yeah. Untung, Untung suami anda kalau bisa masang. Nah, kalau suaminya nggak bisa ya cari wanita yang bisa masangnya Masang. dan wanita pun wanita solehah yang terhormat ya, bu, ya, sehingga dia melihat memas memasangkan di wilayah itu ya, bu, ya. Nah, harus disentuh harus di ya, nah itu adalah dengan semacam apa spiral tadi ya, bu, ya. baik bu ya dan juga termasuk uh, ada lagi satu uh, apa alat kontrasepsi bu ya, yang mungkin sekarang ini sedang banyak dipakai juga bu ya, itu dengan menggunakan implan bu ya Implan itu semacam, ya, semacam sebenarnya susuk, besi dan, susuk ya. Jadi katakan itu seperti susuk yang dimasukkan di lengan atas uh, si istri bu ya, dan itu dikatakan bisa mencegah kehamilan. Iya. Itu diperkenankan atau betul tidak? Betul, itu ya? memang kita mendengar juga katanya ada semacam untuk membunuh sel apa gitu yang sehingga ya, tidak ya. bisa tidak bisa dibuahi dan sebagainya. Nah itu dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada urusan medis, membahayakan atau tidak? Dan kalau memang ya, benar ya. seperti itu sangat aman malah itu mungkin kalau memang benar tidak bahaya kan mungkin lebih terhormat daripada lebih terhormat ya. daripada itu karena, karena tidak membuka aurat besar, ya. aurat besar. Ya. kemudian mungkin uh, tapi tetap juga yang masang tidaknya kaum laki-laki karena akan bersentuhan ya, yang dengan jasa yang, perempuan. Eh, um, oh, yang um, perempuan, perempuan harus perempuan yang ya, masang ya. harus perempuan perempuan yang masa adalah perempuan. perempuan karena di sini ya, ada ya. apa ada ada persentuhan kulit baik ini bisa kalau memang ada bagus kalau memang ada nah, setelah itu nah, setelah itu ada yang sama sekali tidak diperkenankan kontrasepsi yang sama sekali tidak diperkenankan yaitu memotong atau dalam misalnya kalau pak laki-laki apa vasektomi vasektomi iya, iya. sendiri kita tidak ngerti karena ada vasektomi yang bisa dikembalikan lagi kalau perempuan ada yang diikat ada yang diputuskan itu sehingga tidak bisa dibuai nah vasektomi itu piktomi ini saya kembalikan pada medisnya. Artinya kalau ada jenis kontrasepsi yang selama-lamanya tidak akan bisa dibuahi, akhirnya mematikan sudah harapan. Ya, harapan. maka itu haram, ya, ya. tidak diperkenankan. Jadi darah gasus orang yang memang di medis adalah penyakit yang begini dan sangat membahayakan kan? Gini-gini lain cerita. Tapi dalam keadaan orang normal ya kan, hanya untuk sudah punya anak 3 misalnya empat sudah saya cukup deh. Tapi melakukan itu semuanya. Yang laki-laki vasektominya -laki sehingga seorang laki-laki menjadi tidak bisa membuahi seorang perempuan menjadi tidak bisa dibuai maka yang kasusnya abadi kontrasepsi abadi ini hukumnya haram seolah mendahului Allah punya anak tiga kenapa tiga sudah cukup huh, mendahului Allah kalau mati anaknya bagaimana nanti kan begitu jadi itu yang tidak benar adalah jenis jenis kontrasepsi yang abadi ya, ya. ini ini apapun belum lagi nanti masalah caranya ini secara hukum saja sudah nggak boleh di situ kalau sudah masuk cara yang haram, double haramnya. Harus misalnya merobek, membuka aurat besar dan sebagainya melibatkan kamu lagi-lagi haram di atas haram. Tapi masalah perkenan yang saja nggak ada karena apa? Memutus harapan untuk punya anak lagi. Ya, ini adalah jenis-jenis seperti itu. Masalah istilah vesik to tomitobik katanya ada dokter waktu itu ada seorang dokter kandungan mengatakan ada jenis vesik to tomitobik yang masih bisa dibuka kembali sehingga bisa membuahi dan dibuahi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, tinggal yang ditanyakan adalah caranya bagaimana, apakah nanti membuka aurat besar atau tidak, ya baik.